Ini posisinya nih, ini Gunung Lingga, sebelah atas yang ada towernya itu tempat setar para layang. Di bawah, lihat gede. Di sebelah sini, lurus ini daerah Indraman.